anti badai, anti-angin, kita mati seperti ini. Assalamualaikum Salam Damai Sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namu Budaya, jumpa kembali dengan saya di channel Linking pria ganteng itu relatif tapi pria yang melingking dewi itu baru namanya kreatif sobat lintinger kita asap tembakau Saat Indonesia Raya Merdeka mereka. Channel ini tidak merupakan asut Untuk menghasut Mengagitasi Memprovokasi Masyarakat untuk merokok Bagi yang belum merokok Channel ini hanya termasuk untuk komunikasi Untuk tentang IW Dan peluang usaha dan dunia. Seperti dengar Kali ini saya akan mereview Kali ini saya akan mereview aksesoris atau perempuan. di diwe banyak aksesoris si sobatnya, ini, ini bukan hanya tembakau saja. Kali ini saya akan review tentang korek. Nah, Dari video saya yang lalu saya review korek jenis jadul, antik, jenis bentuknya tabung. Kali ini saya akan review korek yang stipe, cara kerjanya sama, tapi bentuknya berbeda. Seperti apa? Seperti ini. seperti ini. Ini juga korek anti badai. Ini tidak mudah mati ketika terkena angin. Pengoperasiannya gampang, simple. Juga multifungsi seperti ini. Bisa untuk gantungan kunci. Yang pertama bisa difungsikan untuk kore api, dan yang kedua untuk gantungan kunci. Seperti ini ada tempat. dilapisi oleh stainless steel ya bentuknya kotak ramping ada tabung isi bahan bakar bisa bensin bisa premium bisa cipu cair ada sumbunya unik seksi berbeda korek yang seperti ini. sudah hilang sobat ini kalau ini bisa mencegah atau mengeliminir curan kor atau curan tek pencuran korek kenapa? karena kita jadikan gantungan kunci kita seperti ini kelebihannya dari korek bagi sobat asap yang tertarik untuk mengkoreksi sekarang sudah banyak tersedia di outlet atau kios tembakau Inway atau bisa didapatkan di toko online banyak sudah dijual kita kembali ke zaman dulu lagi back to 60 tahun 60 -an. unik Keren. kenapa harus mahal kalau ada rokok murah yang sama kualitas antara? Mari nanti saya akan praktekkan bagaimana mengoperasikan korek api badai tadi. Saya sudah siapkan pokok lilinan saya. Bakar surya. Saya akan bakar dan korek api badai. badai hati angin tahan mati lagi. Saya akan menikmati rokok kingway ini dan menggunakan pipa favorit saya. Pipa dari bahan kayu galih asem. Ini menciptakan sensasi rasa yang nano-nano luar biasa tidak menimbulkan rasa asam nikmat tempat ini cukup wow tak nikmat rasanya Rokok tanpa ditemani rokok cukup wow Juga animo masyarakat semakin tinggi untuk mencoba rokok nyeri, sehingga usaha mikro pertembakuan dan bisnis rokok semakin menggiatkan. Demikian tadi sobat dengar review kali ini tentang korek anti badai. Bagi yang suka, monggo subscribe, like dan komennya. Dan share, semoga kalian saya berikutnya. Saya petani, tempat ke Indonesia, dan anak Ciao.